Yo everyone, welcome back on my Watch YouTube channel. Dan kali ini gue akan sedikit membahas jam tangan diver. Tapi untuk kali ini brandnya mungkin yang belum pernah gue bahas di mari. Aku harap kalian suka. Tada. Ayo, bingung kan? Ini apa? Enggak, tinggal baca aja kok. Tapi kalau seandainya belum kelihatan, langsung aja gue buka. Nah. Dari case-nya sih sebetulnya keren ya. Nah buat kalian yang masih belum tahu ini apa, ini adalah crafter blue dan ini adalah Swiss made. Oke, okay. gue tahu crafter blue itu gara-gara dari seiko sumo ya. Karena seiko sumo itu kan kita tahu casenya itu lock -to -lock nya panjang. Nah kalau ganti rubber atau tali biasa, kadang karena lock -to -lock nya itu panjang, jadinya kalau ganti strap akhirnya ada gap, ada lobang di situ. Jadi kadang orang sampai ada yang custom custom strap supaya nutupin gapnya. Nah ceritanya muncullah crafter blue ya yang bener-bener uh, lucknya itu bisa fit in sama uh, seiko sumo tersebut ya dan digunainnya juga nyaman nah, dari situ orang udah tahu. Tiba-tiba ada brand Crafter Blue di sini. Tapi nggak cuman itu, karena mungkin kesuksesannya dari Seiko semua, nih Crafter Blue juga e, buat strap rubber, buat tipe-tipe lain juga ya, dan terutama banyak di Seiko. Dan ternyata nggak lama setelah itu, Crafter Blue ternyata buat e, jam tangan juga. Jadi dia nggak cuman buat strap aja, tapi dia buat jam tangan juga. Nah, Crafter Blue ini sebetulnya base-nya di Hong Kong, oke? Okay? Assembly-nya nah, juga di Hong Kong. Jam yang pertama gue tahu dari Crafter Blue dulu sebetulnya bukan ini sih. Kalau yang dulu emang movementnya dari NH35. Nah kali ini uh, kenapa tadi di warranty cardnya dibikin uh, Swiss made. Karena untuk yang kali ini dia di model yang namanya Hyperion ini dia kayaknya nggak mau tanggung-tanggung uh, ya. Dia movementnya menggunakan automatic automatic. Uh, sw200 ini buatannya selita jadi dia menggunakan selita movement power reserve-nya kalau sw200 itu kurang lebih di 38 jam ya nah untuk sebagai uh, acuan ya ini diameternya kurang lebih ada di 45 mm nah untuk lock sendiri ini kurang lebih di 50 mm kurang lebih 5 cm nah untuk thickness nya ini juga yang lumayan tebel gue bilang tadi itu di 16,3 mm. Tapi untuk lock widthnya itu 22. ya Jadi kalau kalian mau ganti strap. Masih gampang ya pakai ini ya. Mau gantinya karena lock widthnya ini 22. Dan gue paling suka ya. Modelnya ini walaupun agak mirip dengan. ah kalian pasti tahu kan. Ini mirip kayak apa. Ya ada mirip-mirip ada turtle yang dikit. Kayak gitu ya. Tapi ini bener-bener finishingnya nya beda cuttingnya juga beda jadi ini yang di atas ini curvy banget ke bawah finishingnya polish nah tapi untuk di edge-nya disini ini brush ya atau highlight dan untuk di crownnya sini juga ada grafir um, kayak Trisula ya kalau Trisula itu seharusnya gue tahu lambangnya Poseidon sih tapi masalahnya ini namanya Hyperion but it's okay untuk kacanya juga seperti yang kalian lihat pasti di disini ini menggunakan sapphire crystal, oke. Okay. Backcase-nya juga keren banget. Di sini ada grafit tulisan anti magnetik, Swiss made, 600 meter, dan ada serial number di sini. Nah, ini screw backcase. Dan untuk di sisi kiri, di sini ini juga ada helium escape valve-nya. Dan kalau di sini udah kelihatan banget, nya ciri khas buatan crafter blue dari aromanya juga. Gue <guluh> nggak nyium sih. Tapi udah kecium sampai sini. Oh iya, yeah. untuk rotating bezel, let's see, Then, let's hear, oke. Okay. Dan masih tetap presisi. Nah untuk dialnya sendiri ini bener-bener matte black tapi bener benar nggak ada gradasi macam macem ya bener-bener black. Jet black banget jadi hitamnya hitam pekat. Nah untuk bezelnya sendiri ini terlihat banget bumi pipnya disini menonjol ya. Dan kalau dilihat bezelnya ini kayaknya bukan keramik ya dia bener-bener stainless steel. Dengan brush finishing warnanya full black tapi di disini geriginya modelnya coin edge. Ya. Biasanya kalau yang kita tahu kan jam diver itu kan 200, 300 langsung naik ke 1000 biasanya kan Nah untuk Hyperion ini dia 600 meter Dan pastinya karena ini spesifikasi jam diver jadinya dia screw down crown Dan bisa di hack and winding Oke. Okay. Nah untuk fitur lainnya di sini cuma ada windows date aja nah yang gua suka dari crafter blue ini gak cuman dibentuknya aja tapi dari feel-nya tau gak dia stainless steel tapi feel-nya itu kayak mm, solid banget gitu loh kayak gak ada celah kayak sama sekali gak ada apa ya istilahnya kalau orang bilang kopong nah itu, itu gak ada bener-bener nya itu solid banget dan cuttingnya sendiri ini juga juga rapih banget deh Ya oke okay. mungkin untuk model Hyperion ini terlalu gede buat gua dan terlalu tebel buat gue ya. Tapi di luar itu ini build quality nya gue akuin ini keren banget. Oke okay, sekarang kalau on hands di tangan gue yang kecil let's see seperti apa ya. Wow ini jam yang tebel, solid, berat dan keren. Gede dikit gak masalah cuman ini emang tebel banget. Dia berat banget tapi mantep ya maksudnya beratnya itu masih terbilang ergonomis ya Karena dia begitu di nangkring di pergelangan tuh dia anteng aja gitu Nah untuk harga gimana? Nah untuk harga dengan spesifikasi yang kayak gini Swiss made dengan Swiss movement juga Kalian bisa kantongin uh, Crafter Blue ini Ngerogoh koceknya around di 8 jutaan Ya 8 koma tapi masih di 8 jutaan aja Ya, so buat kalian yang mungkin uh, lagi boring dengan jam tangan diver yang cuman itu-itu aja, cuman facelifting, cuman ganti warna. Oke, okay, aku rasa ini bisa kalian pertimbangin sih. Misalkan kalian juga lagi pengen punya Swiss Made tapi yang nggak terlalu merogoh kocek dalam, kalian bisa pertimbangin ini. Ya, oke okay lah. Mungkin kalau kita ngomongin mendang-mending, pasti nggak akan habisnya, tapi ini gue rasa. Crafter Blue patut kita appreciate sih karena dia udah berani buat um, model yang berbeda. Walaupun gue yakin ini ada terinspirasi dari model jam tertentu tapi dia punya khas sendiri. Dan itu udah mulai kelihatan di sini. So it's nice work Crafter Blue. Oke. Okay. So yang punya pertanyaan atau mungkin next kita mau bahas apa kalian bisa tulis di kolom komen. Like kalau suka. Jangan lupa subscribe Dan untuk yang udah subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Dan terlebih lagi Kalau kita lagi kasih surprise-surprise buat kalian Oke okay? I think that's all folks And see you on the next video Happy hunting and happy shopping Bye